Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai kami semuanya ini Di kecepatan video kali ini Ini adalah cara Membaca sawah yang Cepat, lur Cepat, cuman satu kali jalan Itu terlihat di belakang ada traktor Nanti saya tunjukkan caranya gimana Jangan lupa like dan subscribe agar dan saya bisa berkembang dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ki Ya, Karena langsung lho. Langsung dicaru. Ora usah diluku. Jadi sekali jalan langsung halus. soalnya eh apa itu macam cuma cuma itu cara bahasa Indonesia ini popol oh atau ngendut langsung satu kali jalan langsung alus langsung tidak usah garu lagi sebab hanya di memang iya gitu lo kamu lagu ya kang dun, dun, dun. We'll Don't don't belum ada 10 menit buta siap kita lihat satu kedok belum ada 10 menit kedua hanya di baru saja Kareng sekarang merotong lho sekarang merotong kita nyongot-nyongot apa kita pok pari ini si dirotong sudah jadi ngelap ini pakai gonggol pari Oke lor, cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sekedar memberikan informasi bahwasannya Di musim kali ini Cara yang lebih cepat Menggarap sawah Agar lebih efisien Hanya satu kali jalan sudah selesai Tidak usah dibaca Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses.